ya nama saya Bapak Taptro tinggal di Jogahan perangkap sebagai ketua di Papil Putrijo kegiatan dari saya kalau di rumah membantu istri yaitu bikin jalan gorengan galundeng dan pelek kemudian bikin cobek kemudian membantu istri di rumah bersih-bersih ya yang saya dapat lakukan cuci piring misalnya menimbulkan rambi cuci kak, pakaian dan lain sebagainya dan memberi makan kambing kemudian untuk kegiatan di Robot di bubble diadakan setiap pertemuan rutin itu tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian kadangkala -kadang kita secara tidak langsung mengadakan survei tentang perkembangan pemberdayaan kambing untuk di mobil-mobil Masih ada lagi satu kegiatan yaitu di, di sawah kita pada saat ini Sedang musim panen jeli. Jadi hari kemarin dua hari kita istilahnya panen jeli. Hambatan saya di dalam menghadapi di masyarakat, kalau untuk lingkungan RT itu tidak tidak ada hambatan karena mereka sudah mengetahui dan keadaan saya. Cuma untuk dan di luar lingkungan itu mereka menyangsikan dengan kemampuan yang saya bisa mereka masih sanksi. Cuma untuk khusus lingkungan juga untuk saat ini setelah adanya desa inklusi kita sudah mulai dihargai oleh di luar RT, jadi sudah lingkungan pendudukan tidak menghargai saya. Ya, untuk pengembangan dari usaha tersebut kesulitannya mereka juga tidak percaya mengambil kalau di pabel itu tidak mempunyai kemampuan. Padahal kami dalam mengelola mana tanam padi kalau dilihat itu hasilnya ya tidak jauh dari mereka yang bukan di pabel. Kami kaum di pabel kasih diberikan yang dengan adanya ak aksesibilitas yaitu beberapa ram dan beberapa pelengsengan untuk kami pelancongan untuk yang pengguna kursi roda, kemudian untuk ram itu untuk dengan kami bagi tunanetra. Ketertiban saya di kegiatan di desa Berjo pertama di tingkat pedukuhan saya selalu diajak untuk musdus musyawarah perdusunan Kemudian untuk tingkat desa saya suka diajak di musdes, kemudian diajak di muslim bangdes yaitu untuk mengawal perkembangan pembangunan di pedukuhan dan saya mengusulkan untuk dana pemberdayaan bagi kelompok difabel khususnya desa Bumerjo. dengan adanya organisasi make berkumpullah kami kaum penyandang difabel di balai desa saling tukar pikiran saling tukar pengalaman dalam kehidupan sehari-hari jadi terdapatlah sekelompok Pengorganisasian yang harmonis yang tetap berjalan sampai kini kami pun saya sebagai ketua difabel banyak duku-duku yang kenal saya yang tadinya belum kenal sekarang kenal memberi semangat supaya tetap dilanjutkan dengan adanya kelompok difabel bubirjo. saya e, menjadi di babel itu sejak tahun 93 tepatnya itu 26 Maret 1993 itu karena kecelakaan e, mengambil kelapa sehingga e, ada apa di tulang belakang ini bermasalah gitu loh sehingga sampai saat ini kedua kaki tidak uh, bisa sepenuhnya untuk uh, berjalan eh, Inklusi di masyarakat itu hambatannya uh, apa ya di babel itu uh, kadang di dipandang sebelah mata sehingga uh, kurang diakomodir jadi bagaimana kita harus uh, bisa mensosialisasikan di publik itu diterima di masyarakat. Jadi eh, kita harus eh, apa menghilangkan diskriminasi-diskriminasi eh, yang ada di masyarakat sehingga kita bisa diterima di masyarakat. Bersosialisasi di masyarakat eh, Saya rasa Tidak begitu Ada Cuman karena Waktu kecil saya merasa Saya sendiri berbeda Itu yang menghambat Dalam bersosialisasi justru Dari dalam diri saya sendiri Saya merasa minder. Tetapi kalau dari masyarakat sendiri Mereka Tidak Pernah, uh, yang seperti apa ya saya. Ditambah juga kami setelah ada kelompok di Fakultas Desa ini kami kemarin uh, itu sekarang sudah melayani e warung. E warung ini adalah melayani dari PKH dan juga non PKH berupa BPNT. Nah, ini uh, semula karena kami kegiatan kami dari kelompok di divabel desa itu aktif sehingga kami ditawari karena untuk menjadi warung ini khusus untuk kulon harus dari kubel sedangkan kami bukan kubel namun ada kegiatan secara aktif sehingga kami diajukan dan Alhamdulillah kami pun sudah melaksanakan dengan baik uh, Ditambah itu gula, di Pulon Progo ini kemarin sudah ada kerjasama dengan uh, Dinas Kooperasi UKM. Ini kami, warung kami ber beri nama Tomiku. Uh, Tomiku ini kemarin kerjasama dengan uh, Dinas Kooperasi UKM dan juga Alfamart.